siap siap ayo berdoa ayo Bismillahirrahmanirrahim bahan aku Amin satu Aduh, aku Ya aku gak enak. Ha, kan gara mama jadinya pulang lagi dan besok Kita sekarang mau jalan lagi ke cendolan. Oke? Oke. Siap semua? Siap! ngapain? makan burung tahu buletnya enak banget enak-enak enak, Dek? iya tapi ini rasa nanas rasa nanas? iya eh. kamu tahu bulet ada rasa nanas tuh? enggak ada Atau... coba sih ada bapa oh benar, tuh Iya tuh ada bis tuh dek Oh bis Bisnya <tose> banget Kok busnya sama mobilnya kok Iya Parkir, main bola hmm, hmm? Busnya banyak ada banyak tahu deh Juga, ya, kita tinggal berapa deh? Satu, satu, satu, kakak dua, satu juga. dua, satu? dua, makan dua, kita oh, iya itu. Bu, tete, itu ah. iya, ah. ya, sekolah TK dulu, yang Saya. di situ aja, yang dulu tempatnya kakak. mana itu? Latansa. Ntar sd baru situ, oke? Okay. Jadi kita ceritanya mau jalan-jalan kemana kak? Cendolan. Oh, cendolan. Deket sama rumah kita ya, berarti ya. Kakak udah berapa kali ke sana? Satu. Sekarang ini yang kedua. Bapak baru satu. Bapak baru satu kali ya. Waktu pertama ke sana sama siapa dulu itu? Koji, Mas Fadil. Eh, yang pertama saling sama Nana oh. kakak kakak sama siapa yang pertama kali ke kesono kakak pertama kali kejenggolan kemarin sama siapa gitu loh hmm. yang pertama kesama tuh kakak sama Mas Fadil hmm. sama yang ngajakin tuh bude, oh yang ngajakin bude, bude sama bude tuh yang ikut tuh kocik, kambwe, nyakir, mas walter tuh bundanya sama mas walternya, kalau kakak, mm -hmm. adik, mama, kakak. Oh, Oke, okay. mantap berarti ya. Pake pake mobilnya bawi yang. Pake mobilnya Mbak wih, Waduh Mumpel. Penuh berarti. Mm -hmm. Tapi kakak di bangku sama. Mama. Mm kakak oh, duduknya, ini kan Pak Wewe, ini Bunda masak Satir hmm. di belakang Bunda masak Satir muda di belakangnya itu Zelda Silda berdiri koci itu dia yang duduk sini kakak di pangkuan mama, mama di belakang papa hmm, itu grup gak ada yang langsing bomber semua aduh aduh aduh di belakangnya itu gak ada apa, -apa banyak cuman keramik, keramik. Nih, miring nah, Wah ini mama nah, lagi. Nah, mama emak nggak mau ngalah ini. Sampai bikin macet orang banyak ini. Iya. Mau beli buah, nyebrang Nanggung. Itulah hebatnya mama ya. Mantap kemarin bengkel ini bengkelnya di sini nih kemarin gue nih agak ada dia. Pom ngedit ada si ngapus-ngapus nggak -ngapus penting. Uno. Enggak maksudku bukan nenek nenek-nenek. Durasi ini terlalu pa panjang. Maksudnya ini loh. Daripada durasi panjang diem kamu kerja ngedit mendingan kamu kamu potong yang kita ambil yang langsung. Oh jangan. Ya, kan kayak seperti biasa, ngono jadinya. Tapi gue seneng asik ya, aso nuno. Kenapa orang fotograferin motornya gak sekali? dekan <tuk> kan krek krek krek krek krek krek kerek kerek kerek kerek kerek kerek kerek krek krek Error, mendingan diisi di publik. hari Oh no! kalau kita tuh pernah jalan-jalan di dunia. Aduh, nggak dilap loh. Belum habis deh ya <gülüyor> oke okay, okay, teman-teman kita sekarang udah nyampe pertigaan setu yang terkenal apa macetnya uh, di masjid As e, di rumahnya siapa si Batiar tetangga belakangnya masjid itu kali ya Oh, iya katanya. Terus apa? ini mancet mulu. Kayak kayak kota apa lagi itu. Oh, pakai air ada gede banget deh Mancetnya sampai sini nih, sampai perumahan GSP ya ini. Iya. Tempat Budi Mia Yang. Budi Mia biasa dia. Ya kan? Terus sampai sini, sampai GSP masih macet. Ini timbasnya dari pertigaan oh, setu pasar itu kan, ya. sama pertigaan polsek setu sampai sini tuh macetnya terus. Nah, sampai rumah sakit, Kartika usada itu masih padat. panjang malah wala guys, Bancang. 3 bulan. 3 bulan, oh, okay. ini, rumah sakit rumah sakit, sakit. masih oh. ya, mulai jalan dah habis setelah rumah sakit udah nih udah habis nih habis ini doang nih habis, guys. Ya. Okay, ya. ada guys yang jalan namanya ya, jalan Itu? Yeah adapun dari guys dapur spesial. Munku kemarin beli batagor ke sini, Pak. Katanya enak katanya. Mana? Oh, teh mana? Batagor. Disaran Malik tuh. Soto soto ayam ceker Surabaya, weh, dan Surabaya. Ayo, Mam, anak-anak pede banget. Jangan nginget, Pak. Ya, ayo, Papa. Dan kita pengen makan mie ayam gombong sini nih, nih. orang-orang pengen jadi. Mak Ma. Oh, aduh, aduh. Ini, ini ade. <gif> iya ada namanya siapa dek nah. ya. nah. oh no <gif> iya ada namanya siapa dek hmm. siapa masa lupa nama sendiri Jel. taruh di depan aja, depannya eh, sampai eh, ngga. Masuk. hmm. oh. ini jalan mulai hmm. pelui-peliparan kalian ya, nih? Mm -mm. kanan kiri, iya. satu meter satu meter. Berapa menit lagi? Hmm, lima. Oh, lima detik? Oh, masjid. Eh. Masjid yang gede mana depan ya. Oh, nyobain masjid yang gede kali, tapi oh, ngelewatin masjid gede gak ya? yang lewatin maju dikit kanan, maju kanan dia ke ya ke masjid dulu deh yang gede gak ke setempatnya aja Yaudah ya udah deh terserah masjid lah gak, maksudnya di dalamnya? di gitu. dalem lah emang, ada yang orang jamaah paling jamaahnya dikit-dikit kan biasanya kan, uh, masjid gede papi ini cuma lewat-lewat doang mau mampir pas gak jamnya Dan oh sampai pelebaran sampai di sini nih dia, nah, sana sampai sana kali, ini baru kiri yang tadi yang sana udah kanan kiri. bukan cemara apa lagi ya itu apa itu pinang cemara, buat cemara, cemara. Gitu tuh. wah kawan ini parkirnya agak ke dalam bikin macet ini agak ke dalam gimana sih ini ke iya. oh, lagi Siang-siang kok ada sita? tuh? Tanya kakak tuh, ada sitar gak kak? Ini mah. Masjidnya ini. ini. ini. Ya, banyak orang ini, mobil. Iya. Nih, Kita ke masjid. Tuh ada siomay. Nah, siapa siomay tuh. Siomay, Loh. ini ini aja pak? mana? nggak ada yang teduh namanya tempat kayak gini. Eh, nama, pa. Situ, pa. Bisa, itu motor, itu motor. mobil ini. ya tapi liatin tuh emang luat. tempat luas ya. ini. dingin tuh? Mau nunggu di mana? Sini aja. Di mobil. Di dingin sono. Wah, cedera itu. Eh, Mama lagi enggak salat, Dek. Papa mau salat dulu, Dek. Bentar. Di sini aja. Beautiful nih, sih. Capek, eh capek di sini ya bang? itu ada bunga cabe, mah. Buncawi, rambutan. Itu. Nah, terapi, mah. Tuh ada ada Lihatin, bapaknya terapi. Hah? Terapi. Ya, mana sendiri di situ.